Cool guys, balik lagi channel gua kerisukta, channel guys, guys sekarang gua akan lihat lagi untuk ke extraordinary heroes ini jujur aja gua nungguin sih guys, gua penasaran sama sound sound mereka, mereka gua udah tahu uh, semua skillful guys ya dari drummer, bassist, keyboardist sampai juga uh, kualitas vokal mereka. sekarang gua juga dapat requestan dari teman-teman, ini yang judulnya haircut, Hair, haircut, ya yeah, extraordinary heroes judulnya haircut, jadi kita langsung aja guys, let's go guys, block asik, oke okay. oke, okay, mereka udah ketemu uh, ini ya guys ya, uh, fundamental mereka punya genre guys ya, jadi gua udah ketemu garis besarnya dari X-Nera Heroes guys, oke okay. oke, okay, nice soundnya oke, okay, dimulai dari Half Time Enggak, ini desainnya keren sih guys. Ini maksudnya ambience-nya guys ya. Ambience-nya itu bikin dia full di depan guys. Nice. Ah, anjir, random banget. Nice. Hmm. Gila, mixing drumnya sabi sih. Gokil. Mm, shoutingnya nya juga jadi ciri khas lagi, guys. Nice, nice, mm, drama, nya selalu tuh mereka tuh the best, ya guys. Gue suka cara mereka ngekompres, sama dikasih saturate. Itu nice banget sih. Mm. Oke, okay, black Gitar nih guys. Uh, serius uh, ini gue, gue. Uh, Sangat kental banget guys, nuansa-nuansa pengisian gitar itu kayak Marilyn Manson guys. Ya eh, kalau kalian sering denger Marilyn Manson, ya mungkin kalian familiar. Hmm. Hmm. Itu yang ancur-ancur gitu gitarnya. Oh damn. Pengisian gitarnya habis sih. tone-nya juga enak banget. Nice. Oke, okay. ini baru gue denger mixingan vokal kayak gini guys, serius, radang rum guys, di sini guys. Dan sedikit sedikit ada per per gitu guys ya, nice, damn, unik sih, unik guys. Hmm, akustiknya enak banget, gitarnya guys. Serius, ini udah kena banget sama gue sih, guys. Maksud gue, gue suka banget tuh antara uh, distort gitar, digabung sama uh, di layering, sama akustik gitar, guys. Ya, di sini terutama, guys. Perfect, perfect. Ikunya kok bagus, asik. Mm, suara bahasnya tadi, hmm, mm. damn. Oke, okay, sampel-sampel soundnya juga asik. Dan ini permainan dimensinya sih juga keren sih, guys. Maksudnya kita tuh uh, fokus suruh kemana-mana, guys ya. Kiri, kanan, tengah, dan segala macam dengan ambience yang... Asumsi gue kayak suara pedang gitu ya. Kayaknya gak apa? Gunting, gunting. kok pedang sih. Lanjut, guys. Akustik ini seksi di sini, guys anjir keyboard dibakar sedih banget hidup delapan delapan k lagi guys hmm chop eh chop enak banget serius dapat soundnya asik banget sih Gokil. kill hmm serius guys gue selalu muji Junhan guys ya, gitaris guys gue tau guys pengisiannya itu sederhana tapi dia punya karakter yang kuat banget guys kuat banget Hmm drama, oh my god, Gokil kill sih. Hmm, ah jrit vokalnya gue asik sih guys. Hmm, uff, uh, chop eh, oktaver eh. Kita Kaya pakai kayak Josetreni itu ya, tadi. Wih, soundnya anjrit. Keren keren keren guys. Ada cerita lagi tuh. Emang di build konsepnya mereka harus sengak sih guys ya dan konsepnya tuh kena guys. Ke karakter mereka punya musik guys. The best sih ini sound gitar sih guys, sound gitar itu sabi sih guys maksudnya unik banget guys, nggak ya, seperti distort pada umumnya guys tapi dia desain, nggak tau dia routingnya seperti apa guys mobil-mobilnya tuh nggak pakai multi effect seperti apa tapi yang pasti sound outputnya itu keren banget guys vokal, cara treatmentnya, kita suruh dengerin ambience lebar kiri kanan, drum dengan over compress, over saturate, itu menurut gua sabi bass, rada tenggelam, tapi itu sangat apa ya, ngeritem itu keren sih guys maksudnya bener-bener mixing engine-nya oke okay, player juga oke, okay, cara ngetik vokal-nya juga oke okay, pecah sini, ini bakal besar sih X-DNA oke okay, guys, kini dulu dulu gue thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di studio, jangan lupa like, share, subscribe klik Anut guys, poki-poki